Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin asyhadu an la la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyul amin Salawatullahi wassalamu alaihi wa warahmatullahi wabarakatuh. wa yang terakhir, salam untuk para sahabat. Semoga Allah memberkati kita kita semua. Semoga Allah memberkati kita Allah kita Allah memberkati Allah dan curahan anugerahnya yang begitu besar yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam suasana majlis ilm, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Makarimul Akhlaq karya As Syeikh Muhammad bin Saleh al Uthaimin Rahimahullahu taala. <tuh> Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan akhlak yang mulia terhadap makhluk, terhadap sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu sebelumnya dari bentuk khusnul khuluk terhadap sesama makhluk, sesama hamba Allah. Apa yang telah berlalu? Nah, kaful adha, menahan diri dari memberikan gangguan. Menahan dari memberikan gangguan. Ini akhlak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Bahwasanya dia harus menahan dari memberikan gangguan kepada manusia terutama sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman dan menahan dari gangguan kepada manusia kepada orang lain ini dalam tinjauan tiga perkara apa itu apa-apa yang dilarang memberikan gangguan kepada orang lain hartanya kehormatannya jiwa atau darahnya jadi tiga hal ya dilarang kita mengganggu orang lain terkait dengan jiwanya menumpahkan darahnya memukulnya ya menyakitinya terkait dengan jiwa kemudian terkait dengan harta dilarang mengganggu orang lain terkait dengan harta mereka dilarang mengambil harta mereka tanpa hak mencuri menipu, ya sobis sobis, apa the sobis, ya the sobis, Allah mestaat, tayyib. Kemudian yang ketiga terkait dengan iri kehormatan. Apa terkait dengan kehormatan? Dilarang memberikan gangguan dalam bentuk mencela, menghina, mengejek, merendahkan. Ya, menuduh orang lain dengan tuduhan yang batil Memfitnah, mengadu domba, menggiba, menggunjing, menggosip. Ini semua bentuk-bentuk gangguan terhadap orang lain, terhadap kehormatan. Ya kan? Sementara hal tersebut, tujuan tiga hal tadi, Nabi SAW telah umumkan pengharamannya antara sama kaum muslimin, di dalam pertemuan akbar di mana itu di hajjatul wada dan nabi sallallahu mengungkapkan akan kehormatan harta, jiwa dan kehormatan orang lain sama dengan kehormatan apa? tiga hal kehormatan darah orang lain Terjaganya harta orang lain, jiwanya dan kehormatannya, harga dirinya dijaga dalam Islam karena dihormati. Sebagaimana Islam menghormati apa Disamakan kehormatan, darah, jiwa, harta seperti kehormatan apa tiga hal: eh? hari Arafah, apalagi bulan Zulhijjah dan negeri Mekkah. Ini semua hari-hari dihormati dalam Islam. Kemudian bulan Zulhijjah bulan salah satu dari bulan yang diharamkan Zulhijjah dan di negeri Makkah negeri tersuci negeri yang terhormat di seluruh muka bumi. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna di maakum wa am wa aarabakum haramun alaikum. Kehormati yaumikum hadha Fi syahrikum hadha Fi baladikum hadha Sesungguhnya jiwa kalian, darah-darah kalian Wahai umat Islam Wa harta-harta kalian Dan irdakum dan kehormatan kalian Itu terhormat diharamkan atas sesama kalian umat Islam Nggak boleh kalian ambil, nggak boleh kalian tumpahkan Ndak boleh kalian hina kehormatan orang lain. Kehormatan orang lain itu sebagaimana kata Nabi, "Kahurmati yaumikum hadha. Sebagaimana kehormatannya terhormatnya hari ini. Nabi berkhutbah di hari Arafah. Dan fi di bulannya ini, bulan Zulhijjah. Fi baladikum dan di negeri kalian ini negeri Makkah. Artinya Islam begitu mengagungkan, memuliakan tiga perkara tadi. Iya. Ini harus kita jaga. Makanya datang dalam hadis Abu Hurairah, Muslim, Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa Setiap muslim, atas muslim yang lainnya itu diharamkan untuk diambil hartanya, jiwanya, darahnya, dan kehormatannya. Dilarang dilanggar. Menunjukkan kita harus menahan. Inilah akhlak. kaful ada Menahan dari memberikan gangguan kepada orang lain terkait dengan tiga hal tadi. Jiwa atau darah, harta, dan apa kehormatan. Enam. Dan telah kita sebutkan di antara hak-hak manusia, satu dengan lainnya, ada yang lebih berhak, lebih tinggi tingkatan hak-haknya untuk lebih dijaga. Ya kan Antara satu manusia dengan manusia lainnya, ada yang memiliki tingkatan lebih tinggi untuk dihargai darahnya, dihargai kehormatannya, di dihargai jiwanya. Siapa mereka? Orang tua, tetangga-tetangga kita, ulama-ulama kita, dan umara, pemerintah-pemerintah kita, penguasa. Ini semua lebih terjaga kehormatannya. Darah mereka, harta mereka lebih terjaga kehormatannya. Tidak boleh kita mengganggu tetangga. Lebih besar daripada mengganggu yang bukan tetangga. Mengganggu, menghina orang tua. Menyakiti orang tua lebih besar daripada menyakiti yang bukan orang tua. Menghina, merendahkan, melecehkan ulama. Itu lebih hina, lebih dosa. Besar dosa daripada yang bukan ulama Menghina, merendahkan, menjatuhkan penguasa. Apalagi kalau sampai memberontak, melawan penguasa. Sampai menumpahkan darah. Ini lebih besar daripada terhadap yang selain penguasa. Maka harus diperhatikan hak-hak manusia. Ada yang lebih besar, lebih terhik, tertinggi kehormatannya daripada yang lainnya. Iya. Ini terhadap full ada. Khusnul Khuluk yang pertama Sekarang kita masuk Yang kedua Ada yang ingat apa yang kedua? Hah? Enam Bazlun Nada Memberikan Kedermawanan Memberikan kebaikan Senang berbagi Senang berbuat ihsan Di sini akan diterangkan Bentuk-bentuk ihsan Dan kedermawanan ia merupakan akhlak mulia Kepada orang lain Kata penulis Rahimahullahu ta'ala Makna Badlun nada Mana dari memberikan nada Apa itu al-nada Nada huwa al-karam Wal-jud Al-nada adalah al-karam Adalah kedermawanan Wal-jud Kebaikan Memberikan ke kedermawanan Berderma kepada orang lain Dan berbuat baik kepada orang lain Ya'ni Antabdula al-karama wal-jud Ya'ni engkau mengerahkan Engkau memberi Kedermawanan Dan memberikan kebaikan kepada orang lain Kemudian penulis Mengingatkan Jangan sampai Kita membatasi kedermawanan Hanya pada satu sisi Apa itu? Harta San. dan ini yang banyak, ya. Banyak yang disangka sekedar memberikan harta itu bentuk berderma. Kata Syekh Berderma itu bukan seperti yang disangka oleh sebagian manusia. Puah antab mal, yaitu dalam bentuk engkau memberikan mal, memberikan harta. Bukan itu sekedar makna memberikan derma, memberikan kebaikan. Bukan dibatasi sekedar dengan har, harta. Bal akan tetapi. Al-Qaram yakunu fi nafs. Tapi kedermawanan, kebaikan itu juga terwujud dengan mengorbankan jiwa. Memberikan kebaikan kepada orang lain terkait dengan jiwa. Dan terkait dengan memberikan kedermawanan ketika dia memiliki jah. Kedudukan. Dia orang yang memiliki kedudukan. Dia orang yang memiliki kekuasaan. Dia orang yang memiliki suatu jabatan di tengah manusia. Dia bantu orang lain. Karena dia punya kedudukan. Dan juga membantu orang lain ini yang banyak disangka dalam bentuk memberikan mal, memberikan harta. 6. Kita lihat dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala ini sejalan dengan sejumlah hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada seseorang Datang kepada Nabi SAW. Bertanya. Ya Rasulullah. Ayyunnas. Ahabbu ila Allah. Pertanyaannya. Manusia manakah yang paling dicintai di sisi Allah? Ahabbu ila Allah. Yang paling Allah cintai. Siapa itu manusianya? Seperti bagaimana sifat manusia yang Allah cintai? Maka Nabi jawab. Ahabun nas anfa'uhum linnas. Ahabun nas ilallah, manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat di antara mereka linnas kepada manusia. Yang paling bermanfaat. Dan manfaat itu apakah terbalas pada harta? Hah? Tidak. Memberikan manfaat apa saja? Manfaat dalam bentuk hartaka. Manfaat dalam bentuk kedudukan dia. Membantu karena dia punya kedudukan. Kemudian dalam mengorbankan jiwa misalkan. Iya. Itu semua makna. Anfa'ahum linnas. Yang paling bermanfaat kepada manusia. Kemudian. Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara-perkara tersebut. Iya. Dan perkara yang paling Allah cintai adalah sururun tuduh hiluhu ala Muslimin, surur kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang Muslim. Engkau membuat orang senang, membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum karena bantuan. Yang Engkau berikan karena pertolongan Engkau berikan karena kedermawanan Engkau berikan Walaupun bukan dalam bentuk harta, dia tersenyum. Engkau bantu dengan tenaga, Engkau bantu dengan harta, Engkau bantu dengan kedudukan kamu, Engkau menolongnya, maka ia berbahagia. Itu ada suatu amalan yang Allah cintai. Kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, anhu kurbatan. atau kamu menyingkap darinya suatu kesulitan. Kamu angkat darinya satu kesulitannya. Iya. Menolongnya ketika dia mendapatkan kesulitan. Atau kamu menghilangkan rasa laparnya. Ada yang kelaparan. Kita hilangkan rasa laparnya. Dengan memberikan bantuan. Atau kamu melunasi hutangnya. Ini semua bentuk-bentuk apa? Kedermawanan. Yang bermanfaat kepada orang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yeah. Kemudian kata Nabi SAW memperumpamakan, mempermisalkan, Bentuk kedermawanan kepada manusia, Itu besar pahalanya, lebih daripada pahala beliau SAW beritikaf di masjid beliau. Nabi bilang, Wala'an amshi maahin Min masjid yakni masjidil Madinah Syahron dan kata nabi seandainya kalau saya berjalan membantu saudara saya dalam suatu hajatnya saya bantu dia saya bersama saudara saya menunikan hajatnya saya bantu dia itu lebih saya senangi daripada etikaf di masjid ini, masjid Madinah selama satu bulan. Subhanallah. Allah. Niat. Ini Nabi yang bilang. Waman kafah gaba bahu satarawlahu awratah dan siapa yang menahan marahnya? Ini jadi bentuk kebaikan. Dia tidak berikan kemarahan dendam, emosi kepada manusia, tapi dia tahan. Dia tahan kemarahannya maka Allah akan menutup dosa-dosanya. Akan menutup aibnya. Satara Allah Awratah Wa man katama ghaibahu walau syaa'a ay qalbahu yawm al Kemudian ketika dia mampu menahan amarahnya, katama ghaibahu, dia tahan dendamnya, amarahnya kepada orang lain, padahal dia mampu untuk membalas dendam kalau dia mahu tabi dia tahan maka malaa Allahu qalbahu yaumil qiyamah ridwan maka Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridoan. ya wa man fi hajatin hatta yuthbitaha asbata Allahu qadamaihi yauma tazullul aqdam dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam memenuhi hajat saudaranya tersebut hingga Selesai perkara urusan saudaranya Ya Selesai perkaranya Sempurna selesai Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengukuhkan Kakinya hamba ini Di hari kiamat di padang masyar Ketika banyak kaki-kaki yang Tergelincir dengan dosa-dosanya Dan Kemudian terakhir Nabi sabdakan Wa inna su'al khuluq Yufsidul amal Kama yufsidul khallul asal dan sesungguhnya akhlak yang buruk yufsidul amal. Akan merusak suatu amalan. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu berpengaruh kepada amalan seseorang. Bisa merusaknya. Karena dia akhlak yang buruk. Punya akhlak yang jelek. Kalau kita contohkan kemarin. pekan lalu. Tapi ingat. Merusak amalannya. Gara-gara. Gara-gara apa? Mengganggu. Tetangganya, maka rusak pahala Solat malamnya, pahala Sedekah-sedekahnya yang banyak Solat malamnya, puasa siang harinya Rusak, gara-gara apa? Tidak menahan gangguan Lisannya terhadap tetangga Ini bahaya Jadi Nabi bilang Akhlak yang buruk itu bisa merusak amalan Sebagaimana Yufsidul kallu al asal Sebagaimana kalau ada cuka Dimasukkan ke gelas madu Maka cuka akan merusak madu yufsidul khal al asal mad cuka merusak madu itu ibaratnya akhlak yang buruk merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu 6 hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan lainnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihah nomor 606 dan juga dalam silsilah hadis sahihul jami nomor 176. Dan ini hadis masyhur. Hadis yang sering kita dengarkan tentang utama apa? Berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Kita lanjutkan perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Fa idza raina syakhsan Ini tadi contohnya. Apabila engkau melihat seseorang Yakbi dia memenuhi hawa ijanas, memenuhi hajat-hajat manusia. Dia penuhi hajat-hajat manusia, dia bantuka, dia tolong. ya wa dia membantu mereka. Wa Sekarang ini dia gunakan kedudukan jah namanya. Dia orang yang punya kedudukan, punya jabatan, maka dia mengarahkan orang-orang yang tidak bisa mengurus sesuatu perkara untuk sampai kepada orang lain, gara-gara dia punya kedudukan, yata wajah fi shuunihim ilah man la yastatiunal ilaihi. maka diarahkan membantu urusan-urusan mereka kepada siapa yang mereka tadi tidak mampu sampai ke sana. Apa contohnya? Hah? Ada orang yang punya kenalan dengan pejabat. Anggaplah hubungan keluarga. Ini orang punya suatu hajat. Kepada pejabat. Kepada suatu instansi misalnya. Maka kita yang dikenal oleh orang tersebut. Oleh pejabat. Oleh instansi. Kita bantu mereka. mengarahkan orang-orang yang tidak mampu ini. Orang-orang biasa. Kita arahkan kepada mereka untuk apa? Dibantu urusannya. Maka kita ini termasuk apa? Orang yang berbuat baik. Dengan apa? Dengan harta kita, dengan jah, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan apa yang kita dikenal di tengah masyarakat Kita arahkan orang kepada yang mereka inginkan urusannya selesai Kepada pemerintah misalnya Iya, Izin misalnya, izin kegiatan Kita arahkan izin kegiatan, kita bantu menghadap kepada Salah satu pejabat pemerintah daerah kecamatan, ini mengadakan kegiatan. Kita bantu, kita punya kenalan di kecamatan, kita arahkan. Kalau kita tidak bisa arahkan, mungkin mereka tidak bisa apa? mendapatkan izin. Maka kita bantu mengarahkannya, maka kita termasuk orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dalam makna apa? Memberikan bantuan dengan jah, dengan kedudukan kita. Iya. Kemudian, mana yang lain juga? Dari contoh yang lain Ini juga Bentuk kedermawanan Dia menyebarkan ilmunya Di tengah manusia Dan di sini ilmu sejak segala hal Yang memberikan manfaat Tidak terbatas pada ilmu agama Ilmu apa saja Anda sebagai penyuluh pertanian Anda sebagai penyuluh perdagangan Apa saja Sebagai inspirator-inspirator bisnis Yang bisa membantu manusia untuk berusaha untuk bekerja dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, ada pelanggaran-pelanggarannya, yang halal kita arahkan, kita bantu. Kita berikan penyuluhan. Iya, makin semua bentuk apa? menyebarkan ilmu kepada manusia yang bermanfaat, tidak terbatas pada ilmu agama. Ini juga kesempatan bagi orang-orang yang berilmu dalam suatu bidang duniawi. Anda guru ya, di suatu bidang pendidikan Ajar manusia, ajar anak kaum muslimin agar mereka bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya, baik kaum muslimin bagi negara mereka. Enam. Apalagi yang punya kapasitas dalam ilmu agama. Dan di sini ada saya ingin tambih kepada ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian. Waffaqakumullah bahwasanya ilmu agama menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas seorang ustadz, dua ustadz, tiga ustadz dan seterusnya, bukan hanya ustadz yang terjun tapi Anda bisa ikut menyebarkan ilmu. Berpartisipasi dalam penyebaran ilmu agama melalui media-media, membuat poster dakwah, membagi postingan-postingan. Apa susahnya kita membagi postingan, men-share. Ya kan? Meneruskan pesan, menyebarkan. Itu semua bentuk-bentuk dan kemarin, Ustazul Qornayn Hafizahullah menyebutkan perkara ini di kemarin. Sekedar dengan menekan tombol ibu jari kita, itu sudah bentuk menyebarkan kebaikan. Ya, kita akan bermain HP di medsos. Sekedar mengklik, membagi, sudah. Satu kali tombol, selesai. Kita sudah menyebarkan ilmu. mulainya memberikan komentarnya, supaya... Supaya naik ratingnya orang-orang yang ingin mencari permasalahan agama, maka dawa dawah dakwah sunnah itu yang diangkat. Karena kita apa? Kita ikut me-like, ikut mensubscribe misalnya, ikut memberikan komentar. Kenapa bukan hal itu yang kita wujudkan? Kalau kita tidak, tidak mampu berceramah tidak mampu naik di mimbar, maka perkara-perkara yang ada pada diri kita, kita bisa gunakan dalam menyebarkan ilmu agama. Nah, itu harus apa? Bisa kita lakukan. Kalau kita ikhlas semata kerana Allah subhanahu wa ta'ala Ia menyebarkan agama di tengah manusia dengan hal-hal seperti ini Kita dapat pahala Dapat pahala Pahalanya apa? Hadis Nabi SAW Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi Lihat ini, hadis ini Hadis umum Barang siapa dalla memberikan petunjuk Ala khairin kepada suatu kebaikan. falahu Maka baginya. Mislu ajri fa'ilihi. Semisal pahala orang yang mengamalkannya. Contoh saja. Ada suatu amalan yang dianjurkan dalam bulan Syakban. Apa itu? Wah. wah Syakban. Ada share artikel. Antum membaginya. Ada amalkan. Gara-gara antum -gara membagi komentar, membagi pesan, membagi... Citingan, Whatsapp, ada yang baca, dia amalkan. Karena Antun mempostingnya, maka amalan dia itu yang berpuasa, Antum dapat pahala. Karena apa? Karena dia terlibat menyebarkan ilmu dan dia amalkan. Itu dia. Bandar ya Allah khair, siapa menunjuki suatu kebaikan. Nabi bilang di sini dalam konteks umum, kenapa? Karena khairin ismun kira waqa'a fi siyaki syar tadullu al-umum. Kaidah bahasa Arab. Apabila ada isim nakirah, isim yang bentuknya nakirah umum, jatuh dalam susunan syarat, maka menunjukkan mana umum, Mandalla ala khairin. Itu nakirahnya dalam susunan syarat karena man, isim syarat barang siapa menunjuki suatu kebaikan, kebaikan apapun. Ya, kisah hadis ini, ini asal muasalnya, istilah asbabul wurudnya Sebab adanya Nabi sampai ini hadis, ketika ada yang bertanya alamat, bertanya lokasi, di manakah si rumahnya si fulan, dia berikan tunjuk ke sana, mengarahkan kepala rumahnya seseorang. Ketika itu, dan benar penunjukannya. Maka Nabi bilang, barang siapa menunjuki kepada satu kebaikan, baginya pahala semisal orang yang melakukannya. Ternyata Nabi berikan konteks umum pada segala kebaikan. Maka tentunya pada kebaikan agama yang disebarkan Ini lebih masuk dalam hadis tadi Lebih dapatkan apa? Pahala Ketika kebaikan yang kita tunjukkan itu Ada orang-orang mengamalkannya Gara-gara perbuatan kita Menyebarkan kebaikan Memberikan petunjuk kepada kebaikan Maka kita ikut ambil Bagian pahala dari orang-orang yang mengamalkannya Iya Maka ini adalah Kesempatan besar yang jangan sampai kita luput darinya. Nah. Kemudian, kata penulis, wa nas. Dan juga, dia memberikan bahagian dari sebagian hartanya kepada manusia. Nah. Fa inna maka orang-orang seperti ini, jika kita lihat ada orang yang membantu manusia, menolong manusia dengan kedudukannya, dengan hartanya, maka kita sifatkan orang itu sebagai orang yang punya, apa akhlak yang mulia akhlak yang baik terhadap orang lain iya baik kenapa oleh karena itu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is-sayyital hasanata tamhuha wa khaliqin-nas bi khuluqin hasan iya Ittaqillah haythumakunta. Bertakwalah. Takutlah kepada Allah. Di manapun kalian berada. Nasihat pertama. Kedua. Wa'atbi'is sayyatal hasanata. Tamhuha. Dan susullah sayyat. Ah. Segala dosa. Kesalahan. Susul dengan hasanah. Perbuatan baik. Pahala amalan kebajikan. akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian. Khaliqin nas. Nasihat ketiga kata Nabi. Dan pergerilah manusia. Dengan apa? dihusni bihulukin, hasanah akhlak yang baik. Nah, di sini dalilnya. Bergaul dengan manusia dan akhlak yang baik dalam bentuk tadi. Memberikan kedermawanan. Menahan gangguan. 6 nah, Sangat. Kemudian, ada satu contoh juga. Yang bahagian ini termasuk dari bentuk kedermawanan. Bentuk kebaikan kepada orang lain. Yaitu Apa? Ketika kita berselisih dengan orang lain, punya selisih perselisihan dengan orang lain, contohnya di sini disebutkan. Dan wamin muhalakatin nas bihukulkin hasan. Dan dari bentuk pergaulan dengan manusia, dalam akhlak yang baik, annakah idzulimta au usia ilaika fainnaq ta'fu ta watasfahu. Yaitu apabila engkau dilimpi. Atau diberbuat jelek kepadamu. Engkau dizolimi. Dengan segala bentuk kezoliman apa saja. Lisankah. Celaankah. Atau dengan anggota badan. Engkau dipukul. Dan semisalnya. Kemudian. Engkau ta'ifu. Engkau memberikan maaf. Wa tasfah. Dan engkau berlapang dada. Iya. Wa qada imtadha Allahul a'afina anin nas. Maka di sini. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah memuji. Orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain, kepada manusia. Dan ini bahagian dari akhlak yang mulia. Ya, yeah. Dari berbuat baik kepada manusia adalah dengan apa? Memberikan kemaafan kepada orang lain yang berbuat jelek kepada kita. Itu sifat siapa tadi? Sifat penduduk surga. Yeah. Perhatikan ayatnya. Ketika Allah berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 133 dan seterusnya fir wa bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari rob kalian dan bersegeralah menuju surga lihat yang surga itu dipersiapkan bagi siapa bagi orang-orang yang mutakkin orang yang, yang bertakwa kemudian setelahnya saya 34 Ali Imran Menyebutkan sifat orang yang bertakwa siapa mereka yang berinfak di waktu sarro, di waktu lapang, di waktu sempit, dia mampu berinfak. Kemudian siapa lagi? Wal ini dia, dia mampu menahan gair, apa itu gair? Amarahnya, emosinya dia tahan. Wal afina dan orang yang memberikan maaf kepada manusia, afin ini sifat penduduk surga yang bertakwa, memberikan maaf kepada manusia. Ya, baik. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al Imran 100, 237. Wantu akorabulit takwa, apabila Allah memberikan maaf, itu lebih dekat kepada ketakwaan, lebih dekat kepada ketakwaan. Ketika kita apa, mampu memberikan maaf kepada orang lain. Wakala Taala dalam surah Nur 22. Wal yafu, wal yasfahu. Hendaklah mereka memberikan maaf, hendaklah mereka berlapang dada. Berapa banyak orang-orang yang berbuat jelek, membelimi kita. 6. Kemudian dalam surah Shura 40. Shura ayat 40. Faman eva, wa aslahah. Fajruu ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf, wa aslahah. Dan mengadakan perdamaian setelah tadi ada yang berbuat jelek kita berikan maaf dan berdamai maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa taala tidak disebutkan berapa besarnya Allah rahasiakan yang jelas pahala yang sudah tersimpan di sisi Allah menunjukkan pasti dibalas dimuliakan kelak di hari kiamat akan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan cara apa tadi memberikan Maaf dan berlapang dada dengan orang yang membelimi kita Dengan berdamai dengan mereka Iya Allah musta'an. ini ya subhanallah Terkadang kita berat mengamalkannya Terkadang sulit Namun namanya perlu latihan Dan kita sebutkan akhlak-akhlak itu terbagi dua Apa itu? Akhlak Ada yang sifatnya jibilia Merupakan tabiat dia Dan ada yang kedua diusahakan, dilatih, dibiasakan. Ya mungkin kita awalnya sifatnya pendendam, cepat marah, emosi, jarang bisa memberikan maaf. Tapi kita latih. Setelah dengar ayat-ayat tadi, ternyata ini sifat penduduk surga. Kita mau jadi penduduk surga. Banyaknya kutaman tadi, dekat kepada ketakwaan. Pahalanya di sisi Allah subhanahu wa taala. Mau usahakan, latih memberikan maaf kepada orang lain. Ya, paling tidak kita latih di tengah keluarga kita sendiri. Coba latih di tengah keluarga kita. Suami, pandai-pandai memberikan maaf kepada istri. Kalau keliru. Seorang istri juga, pandai-pandai bela maaf kepada suami. Orang tua, kepada ha? anak. Ketika anak berbuat salah, ketika anak nakal, pandai-pandai memberikan maaf. Dan seterusnya. Ini semua dalam bentuk-bentuk yang kita harus latih diri kita untuk bersifat dengan sifat seperti ini. Wallahu ta'ala al-musta'an. Hanya kepada Allah kita memberikan minta pertolongan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Masih ada lanjutan dari pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu al la ilah ilah anta. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.